Halo sahabat JMA, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun Dan semoga kita senantiasa selalu diberi kemudahan dalam setiap urusan Di video kali ini akan saya tunjukkan cara mengeksekusi lele yang benar Yaitu jangan dipukul di bagian kepala Tapi dengan cara disayat di bagian syaratnya Lele mempunyai syaraf di bagian atas dengan cara disayat di bagian syaraf tentunya sangat mudah dan tidak menyiksa Kebanyakan orang-orang cara mengeksekusi lelekan dipukul sampai hancur di bagian kepala dan matinya pun juga agak lama. Dengan cara ini tentunya sangat mudah dan cepat dan tentunya tidak banyak menyita waktu untuk pemrosesan demikian sekilas video tentang tata cara mengeksekusi lele yang mudah dan benar dan tentunya sangat praktis untuk dilakukan Semoga video ini bisa bermanfaat Untuk sahabat JMA semua hmm. bisa menik, uh, menik, Akhir menik. kata tetap semangat Semangat terus semangat Tanpa batas <laughs>